Halo teman-teman ketemu lagi Sekarang kita akan mencari lagi mainan dari Tayo teman-teman Seperti biasa ada Tayo berwarna hijau Wow dia selalu ada ya teman-teman Dan ini ada Tayo si warna biru Dia juga selalu ada Si warna kuning dan si warna merah Ini merah atau pink ya teman-teman Wow ini merah ya Nah teman-teman lihat tayonya sekarang seperti biasa Mereka sedang membawa pasir teman-teman Mantul dan kita masih berada di pinggir sungai Keren Nah kita lanjut saja mencari mainan dari si tayo berwarna merah teman-teman Biasanya si tayo berwarna merah ini banyak sekali membawa mainan Let's go kita ambil Kira-kira sekarang si tayo merah bawa mainan apa ya Wow lihat ada mainan berwarna biru, kita cuci dulu ya. Wow, mantul, teman-teman! Sekarang kita menemukan motor polisi keren. Kita simpan di sini ya. Kita lanjut lagi cari mainan. Kira-kira di sini ada mainan apa lagi ya? Yang ini kira-kira mainan apa, teman-teman? Coba kalian tebak. Ayo, kita buktikan, teman-teman, apakah tebakan kalian betul. Wow, tebakan kalian betul teman-teman Ini adalah mobil molen Mantul, mobil konstruksi Kita simpan di sini bersama motor balap teman-teman Lanjut lagi kita cari mainan dari si tayo berwarna kuning teman-teman Kira-kira di sini ada mainan apa Ayo kita gali Wow, lihat ada mainan beroda Kayaknya ini adalah mobil-mobilan teman-teman Kira-kira ini mobil apa ya? Coba kalian tebak, teman-teman. Ayo kita cuci aja ya! Wow, mantul! Kita menemukan mobil tangki keren, teman-teman. Tebakan kalian betul lagi. Pintar, kita simpan di sini, teman-teman. Kita lanjut saja, gali lagi. Mainan yang ada di truk tayo berwarna kuning Kalau yang ini mainan apa teman-teman? Let's go Kita cuci terlebih dahulu ya Wow mantul Kita menemukan kembali mobil box Mobil box berwarna hi eh, bukan hijau Ini biru teman-teman Mantul Kita simpan di sana ya Wow lihat Sekarang kita akan mencari lagi Mainan dari truk tayo berwarna apa ini biru? Teman-teman, kita gali dulu. Kira-kira ini mobil apa ya? Wow, lihat, kita menemukan mobil berwarna merah. Kalau yang ini, kira-kira mobil apa? Wah, wow, ayo kita cuci terlebih dahulu. Wow, mantul! Ini ternyata mobil pemadam kebakaran. Teman-teman, keren! Kita simpan di sini ya. Kita lanjut cari lagi mainan dari truk Tayo berwarna biru. Wow, lihat! Kita menemukan lagi mobil yang serupa. Kira-kira ini mobil apa, teman-teman? Kita cuci terlebih dahulu, ya. Wow, mantul, teman-teman! Kita menemukan kembali mobil pemadam kebakaran. Yang ini ada tangganya. Mantul, kita simpan di sini, teman-teman. Wow, keren! Nah kalau yang ini si kayu hijau kira-kira bawa apa teman-teman? Let's go kita keluarkan pasirnya Wow lihat ada dua mainan berwarna kuning Kira-kira ini mainan apa teman-teman? Coba kalian tebak Wow kita buktikan saja teman-teman Lihat mainannya sangat kotor Kira-kira tebakan kalian benar atau salah teman-teman? Kita cuci dulu Wah, wow, betul teman-teman, ternyata yang ini adalah mobil pembersih salju Mantul, warnanya warna kuning teman-teman, keren Nah, kita sekarang cari lagi teman-teman Kira-kira ada mobil apa di sini? Wow, lihat, sekarang mobilnya berwarna kuning Yang ini kira-kira mobil apa ya? Let's go, kita cuci dulu teman-teman Wow, mantul, kita sekarang menemukan mobil Bulldozer, wow, bulldozer berwarna kuning teman-teman, mantul, keren sekali, lihat kita sudah menemukan banyak sekali mainan dari truk tayo teman-teman Si merah, kuning, biru dan hijau membawa banyak sekali mainan Nanti besok kita lanjut lagi cari mainan ya teman-teman, jadi kalian jangan lupa subscribe ya